hijau-hijau Nabi Musa yang nak pergi bersua dengan Firaun. Nabi Musa tak ada niat katanya nak pergi lawa Firaun. Tapi nakwi Firaun sedah miki dan kelik semula kepada ajaran Allah. Sebab Firaun bukan orang bodoh. Firaun أو بالله من الشيطان الرجيم قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما 0.00 فلا يصلون إليكما 00 00 ومن الغالبون فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا قَالُوا مَا هَٰذَا إِنَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ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 فأوقد لي آمان وعلى الطين فجعن لي صرحا عني اطلع الى اله موسى وانني لاظنه من الكاذبين واستكبر وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا, وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار Ayat الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ Ayat 35-41 Suratul Qasas Sengaja baca panjang pagi hari ini Sebab kisah dia mula Fir'aun Yang Allah tak ada supaya Nabi Musa pergi jumpa dengan dia Allah Ta'ala firman dalam ayat 35 ini. Allah berfirman. Kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu Harun. Ini haikam langcai kepada Nabi Musa dan Raya katanya. Orang yang akan bantumu iaitu Nabi Harun, adikmu. Dan kami akan memberikan kuasa kemeningi kepada kamu berdua. Oleh itu, mereka tidak akan sampai kepada maksud membahayakan atau mengalahkan kamu. Inilah tujah jamin kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Walaupun kena duk pecah dengan keganasan Fir'aun pada waktu itu, Nabi Musa pun berasa takut sebab baik kain Fir'aun yang hanalah pada waktu itu, tapi Allah maknanya duk nunlang khijau-khijau Nabi Musa yang nak pergi bersuwa dengan Fir'aun Nabi Musa tak ada deniat katanya nak pergi lawa Fir'aun tapi nak pergi Fir'aun sedar mikir dan kelik semula kepada ajarin Allah sebab Fir'aun bukan orang bodoh Fir'aun orang cerdik tapi yang guna cerdik tak pandai guna cerdik tak keno dengan tepat dengan membawa ayat-ayat keterangan kami itu kamu berdua serta pengikut-pengikut kamu akan menang. Mening Allah kui qaudiตั้งแต่เริ่มต้น nak gi dakwah nak gi seru nak gi royak ajari Allah kepada Firaun. Setelah Nabi Musa datang kepada mereka, kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat keterangan kami yang terang nyata. Mereka berkata Nah, ini cuba kita gambar katanya Nabi Musa boleh masuklah di dalam istana Fir'aun pada waktu itu. Bila ketemu Fir'aun kata lagi mana? Selepas baru ada Nabi Musa kecek lah. Raya so, so, so, so. Lepas Fir'aun tak kenal kau Musa. Kenal sangat sebab anak perut dia. Cikak lah dia kena tanya, duduk mana so. Lama omong tak kelip rumah. Dulu mu bunuh okey. Lepas mu lari giduk mana 10 tahun. Itu nah, gitulah lebih kurang kita buat jadi gamaran Firaun tanyo Nabi Musa. Mungkin gimana som? Mun gimana Musa lama? Berkatanya, Apa yang engkau bawa ini hanyalah sihir yang dibuat-buat." Ani tiamyong ni nga. Tukak Nabi Musa yang dia rubah dalam istana Firaun. Yang jadikan apa? Jadi ulam sa. Nabi Musa pun seluk poket dia jadi putih tubik, seolah katanya macam putih di dalam istana Fir'aun lepas tu, Fir'aun pun keruh akhamsan supaya ahli-ahli seher yang ada pada waktu tu di Mesir lawai Fir'aun itu, lawai Musa Masya Allah Allah ta'ala raya ni, raya dengan rekah dengan sebab Ayat belong pada ni, Sudah pun wayak banyak dah hubungi dengan, Nabi Musa tunjuk mu'jizat dia kepada Fir'aun. Fir'aun kata kan, Paca sekali lagi tak? Apa yang engkau bawa ini, Hanyalah seher yang dibuat-buat. Dan kami tidak pernah mendengar, Tentang perkara ini, Dalam kalangan datuk nenek kami, Yang telah lalu. Maknanya, Hak mudut kecek, Hei Musa, Untuk nenek aku, Tak ada wayak alih raliknya orang kita ni benar-benar yang -benar, dibari oleh Tuk Nenek Mak Pak kita, kita ingat sampai kalau ni benar-benar hak, hak orang tua kita duduk bari royak raya, go, tu raya go ni Bo, kita telitah pun oh, aku dah ingat, wah orang tua aku duduk royak dah Tuk Nenek aku biasa duduk bari benda ni apatah lagi, orang-orang saya dulu dia bari, dia royak so, so, so, so, so kepada anak cucu Fir'aun ni wako hanalah takabbur dia, dia gayak kepada Nabi Musa. "Hei Musa. Kau mun duk ni tok nenek aku tak biasa sebut. Mahmu mun mari gayak benda, bukan-bukan maknanya benda hak. Benda pelat. Apa ni orang yang kena tunduk? Kena sujud kepada Allah. Sedangkan tak ada dah gergasi dunia pada waktu tu, aku soranglah. Ha tu nak gayak katanya. Takabuhnya Fir'aun. Kecik depan Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa tu adalah anak pego dia. Tapi kalau kuah dia panggil. Kalau sensai, Fir'aun. Sai kot ni. Nabi Musa sai kot ni. Tapi Nabi Musa usaha nak paut dia. Kecik, lemah-lembut. Dengan Fir'aun. Tak ada. Dah ada Kro'el kaya katanya. Nabi Musa kecik, kasar. Walaupun ada. Adalah sebagai hujah. Nabi Musa tak kecek rasa Tapi dia rayak Dia rayak sebagai headlet pun Nak weh fir'a'un tu terima Tapi setelah Nabi Musa rayak Rayak Fir'a'un raya, duduk raya, raya, raya, dalam istana Dia suka rah, rah, rah. Depan orang ramah Tak say weh nampak katanya dia ni haloh Dia tak biak Orang ada pasang Tak say haloh Dia takut katanya Kalau dia, dia dia dengar oh, Orang rayak dia sendiri patah oh dia malu depan orang okay. ni roliknya orang okay, lagu tu orang okay, dia pasang taksih taksih Allah nyawa lah lagu-lagu mana pun aku tak jangk orang okay, mari cikna depan orang okay. oh, eh jangan-jangan atau gitu apa tau lagi Fir'aun dia ya, taksih Allah depan Musa sebab Musa adalah anak pera dia minta maaf dia eh? kita orang tua kadang-kadang anak kita betul kita salah kita tak jang ya eh? saya yakin katanya orang tua yang tak jang depan anak dia kenapa orang aku pera yang bodoh lagi mong mong anak aku atau gitu. orang, -orang tua yang tak jang, haloh depan orang muda depan orang baru-baru aku ni dah ada sirik lama dah aku duduk kedai bel lama dah datang-latang mong mari nak Nak nak cuik hidung aku, nak mari main hidung aku, ah bukan dia. Ha, tu dah, setengah-setengah orang. Dia tak seri terima. Gambar tu dah? Dan sangkong, tiap-tiap sangkong pelaku tu lah belakang tu. Sampai ke hari kemat. Kecuali orang yang Allah ta'ala buka pintu hati dia, fikir dia, dia duduk tak kenal lama dah. Datang-datang orang mari nasihat ke dia, mari ayat ke dia. Allah mujurnya. Mari betul hidup aku. Mujur-mujur terima kasih. Walaupun ya tu tu budak atau orang rung dia sekali mari duk royak-royak royak. Mu ingat molek ni gerin-gerin gerin-gerin mari duk royak. Pas orang ni Allah dalam tanah citวิทยา deh. Ya katanya payah orang nak ubah. Nak diubah orang ni bukan mudah. Saya dah biasa duk sebut sama. Kalau misal katanya orang sebut ke kita Orang royak ke kita Dia tu payah basa tu Kita nak buat ke mana Kita mikil. try cuba kita mikir Katanya orang tu orang payah basa Dengan kita duduk niak nak kecek dengan dia Nak royak ke dia Nak beki dia Nak nasihat ke dia Kadang-kadang Tak gamuk kita nak pergi kecek dengan dia Sebab nga, boleh jadi Dengan baikkan dia Dengan wah wow, Dia pasang lawa orang Payah basa dia Oh, uh, benar-benar pasal ini. Kita sendiri kena pakat sedarlah katanya, kita kena jadi mudah kira. Jangan payah bangsa, jangan takabur, jangan angin. Jangan lawa kebenaran. Wujudin nob-nob, kita tahu katanya benar ni benar-benar. Allah, alhamdulillah timah dalurah. Jangan duk tahu Siapa saja mari nasihat kita, kita pakat-pakat terima. Jangan duk kata huduh ke dia, dia nasihat kita lawa dia pula cek katanya kita tak terima kebenar dia nanti gitu itulah, setelah Nabi Musa pergi kecek dengan Fir'aun, tapi Fir'aun lawa, siapakah ayat lepas pada ini tak? nanti kita akan dengar ni Fir'aun rayak kepada Menteri dia Haman suruh buat tanggau hei Haman ibnini surhan la'alli atali'u ila ilahi Musa Ni ayat lepas badan ni saya baca sat ni. hei Haman, acik mu buat tangga. Aku nak naik, nak naik. Nak lawan dengan Tuhan Musa. Masya-Allah. Ni Tuhan marah-marah sungguh kepada seorang manusia yang dinamakan Firaun. Laknatullah alaih. Di dalam al dia sebut berpuluh-puluh kali sebut Firaun. Tanda katanya ini adalah orang yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Fir'aun lah Orang yang akan bukanya Pitu ni Ini ada Dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mari ayat 37 Dan bagi menjawabnya Nabi Musa buka dia Nabi Musa jawab Nabi Musa berkata Tuhanku lebih mengetahui siapakah Yang membawa hidayah pertunjuk Dari sisinya dan siapa yang akan beroleh kesudahan yang baik di dunia ini sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya Nabi Musa kecek molek bila dia kecek dia sandar kepada Allah Ning tanda katanya orang berjuru orang baik lagu tu Orang ada baik akan fikir dia bersih hati dia cuci serta ng dia pahal ugamu. Tuk yang dia kecek, dia buat, dia sandar kepada Allah. Saya misal, mudah-mudah nak ambil gambar. Alhamdulillah, kerja ni Allah lah bi-jaya. Kita ni nanti, usaha jadi sebab ya. Allah ta'ala ta'ala siap belakang. kerja ni akan berjaya dengan, dengan sebab orang tu, dengan sebab orang ni. Tapi orang ada pasang tak ada sangkut mana kepada Allah saya misah mudah mudah-mudah ni dia kecik rasa saya nak tunjuk siri dia nak tunjuk ekor dia akhir ni kalau dia, kalau dia bemak tak ada ni tak jayan ah kalau dia bemak tak sein jangan dia gambar katanya bemak dia bemak mana kita tak tahu dah ni royak oh, dengan misah-misah gitu ya. sebab itulah orang kita ni orang Islam semua tiap-tiap orang duk dalam taman tinggi kau taman biasa kena sandar semua kepada Allah. Kecik gapo gapo buat gapo gapo alhamdulillah Tuhan will jaya kepada kita. buat satu-satu kerongkan walaupun kerongkan besar kerongkan kecil sekali pun alhamdulillah kita Tuhan dia nok kepada kita nak jadi syukur banyak. Terima kasih kepada Allah uji jadi atuk iriyabot tuk sintuh yang heok kita buat itu jadi sakup kepada Allah. Itulah Allah raya katanya dia la in la azidannakum. Jika kamu syukur, kamu terima kasih, nescaya kami akan tambah kepada kamu. Tengok tu ayat dia la azidannakum. Tengok kena baca lagu tu. La la tu nescaya la azidan ada nung sa'adu pula. Terjemuh bahasa mudah-mudah. Nenon. Cerak. nescaya kami akan tambahkan kepada kamu. Sebab apa tu? Lain syakertum. Jika kamu syukur. Walain kafartum. Jika kamu kufur. Maknanya tak terima kasih. Hanallah berasa katanya hebat. Berasa lawa bercakap. Ingat mulai. Inna azabila syadid. Sesungguhnya so, azabku adalah azab yang Sangat pedih Itu yang dia tahu Kita syukur banyak kepada dia Tak say we, kita buat gapa-gapa Atas muka dunia Dia juga, kita berjaya tak berjaya Tapi dia you nak know, tengok katanya kita syukur setara mana Nota kaki elok bawah Satu tiga Satu lapis Orang-orang yang mendapat kesudah yang baik di dunia ini Ialah juga yang akan mendapat kebahagiaan yang kekal di akhirat. Alhamdulillah. Oh lah. Yang kita nak mena-mena. Iaitunya -na -na hidayah. Hidayah ni iaitunya pertunjuk. Yang Nabi Musa wayak katanya. Rabbi a'lamu biman ja'abil huda. Al-huda artinya. Pertunjuk hidayah. Buka pintu hati. Ni hujuh Nabi Musa ketika dia kecek depan di Fir'aun. Ya raya lagu tu Tuhai aku lebih tahu Siapa duduk dalam hidayah Dan Siapa yang Boleh akibat yang baik Maknanya Kebahagia air Dunia dan akhirat Innahu la yuflihu zalimun Sesungguhnya Orang-orang yang zalim Tidak akan berjaya Tengok tu Nabi Musa kecek lemuk tu Dengan Fir'aun Mari ayat 38 Sebagai akhir Waqala Fir'aun Hey, Sumpah dengan cerita ni Duduk apa? Duduk suntanah di antara Nabi Musa Dengan Fir'aun Walaupun ada orang ramah pada waktu tu Duduk sekali Kalau balik mana Nabi Musa ni Nabi Musa ni Harun ya? Nabi Musa dengan Nabi Harun Tapi balik Fir'aun ni Masya Allah Kabinet dia Duduk penuh Duduk nanti dengan tu sengaja orang yang cerita Kalau dia misal katanya tu Tuhai raya sekali dalam Al-Quran Padahal lah tapi doya nen nen nen banyak-banyak surah, surah tu surah ni. Bak apa doya acak-acak kali. Ha tu. Tu hekata Dan Firaun pula berkata, "Wahai orang-orangku." Ya ayuhal mala'. Berkata ai al-mala' ni, dia panggil pembesar-pembesar. Huya'i atap orang-orang yang ada tamnai tinggi-tinggi. Pas tu walidnya al-mala' ni kalau dalam dalam istilah kitab-kitab dakwah dia panggilnya orang-orang kedebal. Orang kedebal yang guno kedebal dia tak kena dengan tepat. Tu maknanya pusong itipon yang guno itipon dia tak kena. Padahal dalam Islam kita nak juga orang itipon. Yang kita faham katanya itipon tu gi kok guno gi kok tak mau laut pasal buka bond buka panan goto, tino goto gotoh. Goto, kan? Tak, bukan hal itu saja. Itipon, cuba kita tengok dalam kawamahnya dia. Kalau dia guna, kok molek, dia akan jadi molek. Tapi kalau dia guna, kok tak molek, itipon itu tak molek. Itulah orang yang song itipon pada waktu itu, itunya nama pokok-pok dia, Al-Malaq. Yang itu herayat banyak juga dalam Qur'an. Fir'aun kata, Ya ayuhal malak, Wahai orang-orangku, Aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang tuhan yang lain daripada-Ku. Masya-Allah. Ning Firaun mengaku katanya dia jadi tuhan. Masa panjang dah ni. Kita sambung esok dah. Nak nak nak, nak ubung lagi takut masa tajak dah. Esok hari jemaat kita baca hadis Nabi SAW. alaihi lepas tu kita sambung hari pagi hari Sabtu kalau tak ada uzur apa-apa. Allah melalui Muhammad wa ala alihi wa